Music ya baik teman-teman sekalian kita saat ini sedang berada di pelabuhan nelayan kecamatan Sungai Kunyit di Kabupaten Penuhawah di Kalimantan Barat nah, yang menjadi tujuan wisata kita kali ini adalah Pulau Temajo sekitar satu jam perjalanan di sini dengan naik uh, perahu nelayan atau bagi yang punya budget bisa uh, dengan paket sekalian penginapan di Pulau Temajo nantinya. dan kali ini kita berlayar dengan kapal layanan menuju Pulau Temajo dan rencana akan menginap di Maju Bay Resort. Ya, kita sudah sampai di sini, Pulau Temajo. Atau tepatnya di lokasi Temajo Bay Resort dan rencananya kita akan menginap di sini. Ya, kita disambut dengan sunset yang begitu indah, seperti sobat-sobat sekalian. Oh, Ya, ini dia suasana restorannya The dan sore ini kita masih sempat menikmati suasana sunset dan keadaan yang lumayan syahdu di resort ini. Dan kita akan menyewa tenda di sini dengan membayar ribu per tendanya uh, di luar makanan dan minuman tentunya. Ya terlihat uh, beberapa fasilitas di sini, ada villa, ada juga tempat sholat, taman dan juga beberapa fasilitas lainnya seperti kano, perahu dan permainan uh, yang lain apa di sini nih? udah bosan <laughs> ini, tapi yang dua ekor ini udah jinak, jangan tak sebarang tepat juga deh hahaha merah lima keinjek nah itu dia beberapa tamu itu, beberapa tamu sedang merapat ke sini nah, sarapan dulu udah lama di perjalanan ini nah, begini sobat-sobat sekalian suasana malam di sini yang bermain gaplek ada yang menikmati angin pantai dan juga ada yang berkarokeria dan sebagian menikmati ikan bakar yang dibawa ataupun dibeli di tempat ini kalau sedang rezeki yang petir -petir yang lembut nih biasanya Mulai dari bergerak, dikasih kan? <SILENGALAN> oke, okay, guys. Ya, oke, okay, guys. Ini tempat kita menginap malam ini di sebuah tenda, dan suasana malam ini begitu panas. Lumayan panas di pantai ini, dan juga kita bisa. Uh, tidur di atas pasir sembari menunggu cuaca dingin nah, Begini suasana malam Dan besok-besok so, uh, besok pagi sobat-sobat kita akan Coba cari spot-spot yang bagus di tempat ini Ya selamat pagi sobat-sobat Selamat pagi Nusantara Inilah salah satu sudut uh, Tema Jebe dan salah satu primadonanya Pulau Tomajo ya kita pagi ini akan menikmati suasana pantai seperti yang sobat-sobat saksikan saat ini Ya, terlihat beberapa pengunjung sedang menikmati suasana pagi di bawah lindungan pohon nyur atau pohon kelapa dan saya sendiri sempat menikmatinya dengan berolahraga di atas pasir Setelah sekalian melihat aktivitas nelayan dan teman-teman yang akan teman-teman yang lainnya di pulau ini Ya, ini dia aktivitas uh, nelayan di pulau ini. Ya, perlu juga kami beritahu bahwa pulau ini dipungsikan juga sebagai terminal untuk para nelayan yang berada di sini uh, untuk mengadakan aktivitas nelayan seperti uh, gudang perikanan uh, merebusikan dan berbagai aktivitas lainnya untuk nelayan. jangan lupa singgah ke sini. Agak di ujung dari Pulau Temajo <tuh> Seperti ini penampakannya. Ya. Silakan bersantai di sini. Nah, menurut saya tempat ini sangat komplit ya. rugi kalau ke Pulau Temajok juga. Nah, foto -foto di sini. Oke, kita ini kunjungan ini. Ya ini, sobat-sobat, salah satu tempat favorit saya kalau berkunjung di pulau ini, ya melihat batu yang begitu artistik dan mempesona. Saya kira yang menarik di sini adalah tempat ini sangat uh, instagramable, sobat-sobat sekalian dan juga bagi sobat-sobat pemancing yang hobi memancing, ya, saya kira inilah surganya. Ya, terlihat suasana pagi di tamannya resort ini. Mari pulang marilah ya kita mau pulang dulu guys ya baik sobat-sobat sekalian setelah kita mengulik beberapa sudut di pulau ini pagi ini kita pulang dulu berhubung ada yang harus kita selesaikan dan saya kira masih banyak sudut-sudut uh, yang belum sempat ter di tempat ini dan uh, mudah-mudahan kita bisa ke sini kembali Kalau ada semuruh di ladang boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Kita akan ke sini lagi Baik sobat-sobat Nusantara Terima kasih sudah menonton Terima kasih atas like dan subscribe-nya Dan juga terima kasih atas dukungannya kepada channel ini Dari teman saya sampaikan Terima kasih dan Salam Nusantara